Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Artita Inayah Yuliani Dari Universitas Islam al Kuningan Yang tengah menempuh S1 dengan program studi Gizi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Pada kesempatan hari ini Saya akan menyampaikan sebuah materi Yang telah saya pelajari sebagaimana mestinya Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah sosial Kesehatan yang diampu oleh Ibu Esi Zulfiani S.C.M yaitu mereview materi pada pertemuan kelima dengan judul teori perubahan ketertinggalan dalam masyarakat kaitannya dengan masalah gizi untuk itu kepada para viewers diharapkan untuk menyimak video pembahasan berikut ini dengan seksama culture lag atau ketertinggalan budaya merupakan kondisi di mana salah satu komponen budaya tidak mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan komponen budaya lainnya yang sudah mengalami perubahan ciri-ciri culture lag tidak mengetahui informasi di zaman sekarang ini zaman Modern ini masih menggunakan kebudayaannya dalam kehidupan sehari-harinya. Menurut sosiologi group, culture lag terjadi ketika budaya non-material tidak mampu mengimbangi budaya material. Kulture lag dianggap terjadi karena nilai-nilai dan ideologi serta cara berpikir cenderung berkembang lebih lambat daripada teknologi. Ini membantu dengan mengidentifikasi dan menjelaskan masalah sosial untuk memprediksi masalah masa depan dalam masyarakat. Istilah ini pertama kali diciptakan pada karya William F. Adweren tahun 1922, perubahan sosial dengan menghormati budaya dan alam asli. Menurut sosiolog William F., Outburn. Ketertinggalan budaya adalah fenomena sosial yang umum, karena kecenderungan budaya material untuk berkembang dan berubah dengan cepat dan banyak, sementara budaya non-material cenderung menolak perubahan dan tetap untuk jangka waktu yang jauh lebih lama. Dampak positif cultural light 1. Memunculkan ide-ide budaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman 2. Membentuk pola pikir masyarakat yang lebih ilmiah dan rasional 3. Terciptanya penemuan-penemuan baru yang dapat membantu aktivitas manusia 4. Munculnya tatanan kehidupan masyarakat baru yang lebih modern dan ideal Dampak negatif cultural light 1. Tergesernya bentuk-bentuk budaya nasional oleh budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan keadaan budaya nasional Dua, adanya beberapa kelompok masyarakat yang mengalami ketertinggalan kemajuan budaya dan kemajuan zaman, baik dari sisi pola pikir ataupun dari sisi pola kehidupan. Tiga, munculnya bentuk-bentuk penyimpangan sosial baru yang semakin kompleks. Empat, lunturnya kaidah-kaidah atau norma budaya lama, misalnya lunturnya kesadaran bergotong royong di dalam kehidupan masyarakat kota. Contoh contoh Culture 1 Satu, teknologi medis sebagai penunjang kehidupan. Dua, 3. Teknologi Pembaharuan di pedalaman Badui Gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami keadaan culture shock bisa terlihat ketika menjalankan kehidupan sehari-hari. Mereka akan mudah bosan, menarik diri dari lingkungan, merasa tidak memiliki kendali, mudah lelah, banyak memberikan komentar terhadap kebudayaan baru, selalu ingin pulang, dan depresi. Kemudian materi berikutnya yang akan saya sampaikan adalah lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan-lapisan tertentu. Menurut temologi bahasa, stratifikasi berasal dari bahasa Yunani yang misratum, yang berarti lapisan. A. Sorokin. Mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan kelas-kelas secara bertingkat hierarkis dengan perwujudannya adalah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah sekitar 1990. Ukuran yang biasa dipakai untuk menggolong-golongkan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan adalah sebagai berikut: satu, ukuran kekayaan; dua, ukuran kekuasaan; 3. ukuran kehormatan; 4. ukuran ilmu pengetahuan. Sistem Stratifikasi Sosial dipengaruhi oleh kedudukan status dan peran. Contohnya, kepala sekolah dan manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam suatu kelompok. Sifat Stratifikasi Sosial menurut Surjono Soekanto, berdasarkan sifatnya, Stratifikasi Sosial dibagi menjadi tiga antara lain. Stratifikasi Sosial tertutup mengutip dari modul Sosiologi. Stratifikasi Sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Stratifikasi sosial, terbuka, sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial lebih tinggi. Mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Stratifikasi sosial campuran, stratifikasi sosial campuran adalah perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya, kaum sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Faktor penggolongan kelas sosial ini, contohnya perbedaan kepandaian, harta benda, umur, jenis kelamin, dan sifat asli individu dalam suatu masyarakat. Sedangkan faktor yang disusun berhubungan dengan organisasi formal, pembagian wewenang dan kekuasaan, perusahaan, partai politik, pemerintahan, dan organisasi dalam lembaga masyarakat. Kemudian materi ketiga yang akan saya sampaikan, yaitu materi mengenai pranata sosial. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi komplek-komplek khusus dalam kehidupan masyarakat. Pranata sosial termasuk kebutuhan sosial, seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata berpedoman pada kebudayaan. Sebagai wujud pranata sosial adalah lembaga institut. Pranata dan lembaga memiliki makna yang berbeda. Pranata merupakan sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Sedangkan lembaga adalah badan atau organisasi yang melaksanakan aktivitas tersebut. Fungsi pranata sosial A. Menjaga keutuhan masyarakat B. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah. C. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Ciri Pranata Sosial A. Merupakan pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. B. Pranata Sosial memiliki alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan imbaga yang bersangkutan. C. Pranata Sosial memiliki lambang lambang sebagai ciri khasnya. D. Pranata Sosial memiliki tingkat kekekalan tertentu. E, pranata sosial memiliki satu atau beberapa tujuan. F. Pranata sosial memiliki tradisi tertulis maupun tidak tertulis. Pranata sosial tumbuh karena kebutuhan masyarakat untuk tujuan keteraturan kehidupan bersama. Untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat, diperlukan sejumlah norma sebagai pedoman bertingkah laku anggota masyarakat. Sejumlah norma itu disebut pranata. Norma akan menjadi pranata sosial apabila. A. Diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat B. Norma tersebut menjiwai seluruh anggota masyarakat C. Norma tersebut harus mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat Berdasarkan kekuatan mengikatnya, ada empat jenis norma, yaitu satu. Cara 2. Kebiasaan 3. Tata Kelakuan 4. Adat Istiadat Jenis-jenis pranata sosial 1. Pranata Keluarga Adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan Pertalian darah atau adopsi. Ciri-ciri keluarga antara lain: a. Keluarga terbentuk melalui lembaga perkawinan. b. Keluarga mempunyai suatu sistem tata nama, termasuk garis keturunan. c. Keluarga mempunyai fungsi ekonomi. d. Keluarga mempunyai tempat tinggal atau rumah tangga. Macam-macam keluarga. Pertama, keluarga inti nuklir family terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dua, keluarga inti tanpa anak. Tiga. Keluarga Besar atau Luas Extended Family Fungsi Keluarga satu, Fungsi Keagamaan Adalah wahana untuk mengembangkan pribadi Keluarga dan anggota masyarakat agar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dua, Fungsi Reproduksi Keluarga merupakan lembaga yang berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia 3. Fungsi Sosialisasi Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama, daya membentuk kepribadian anak. Empat, fungsi afeksi. Keluarga merupakan tempat untuk mendapatkan kasih sayang seorang anak yang pertama. Lima, fungsi ekonomi. Keluarga merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bagi anggota keluarganya. Enam, fungsi perlindungan. Tujuh, fungsi edukatif pendidikan. 2. Pranata agama-agama merupakan ajaran dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia melalui wahyu atau Firman-Nya kepada para nabi dan putusannya. Ajaran agama mutlak harus diterima dan diamalkan oleh umatnya. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai tiga materi pembahasan. Semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi viewer semua. Saya Artika Inayah Yuliani, pamit undur diri. Terima kasih kepada viewers karena telah menyaksikan video pembahasan ini hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kesalahan dalam penulisan prompter, kekeliruan pada ilustrasi, serta kesalahan dalam penyebutan, nama, jabatan, nama tempat, tanggal maupun tahun, serta kesalahan penyebutan dalam bahasa asing. Dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat, dan tentunya tetap dalam lindungan yang maha kuasa. Untuk itu, Akhir kata, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.